Kalau bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan Tak mungkin dapat terlukis Oleh kata-kata Hanya dirimu yang tahu Besar rasa cintaku pada Padaku, Tuhan Semesta Alam dan satu janji. ...anku, dan buat terang seluruh jalan hidup tuh melangkah wow, wow, wow, terima kasihku ku tuh aku tak mungkin jabatan lu. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cinta ku padamu Oh, oh, oh, oh, oh, oh tak pernah berhenti selalu datang.